Ada, ay, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Yo what's up bro? apa kabar semuanya? Halo Mabro, kali ini Mabro gue akan menchallenge diri gue Bro Untuk menantang orang-orang di world chat ya Jadi gua akan uh, chat di world chat Yang menang nanti akan mendapatkan 10k CP Dan gua akan menantang tiga orang Jadi total-total ya, 30k CP itu setara dengan 3 juta sampai 3,5 jutaan lah ya Dan itu kalau bisa menang misalnya nggak bisa menang lawan gue Tetap akan gua kasih CP sebesar ya buat beli battle pass Lumayan lah ya <laughs> yuk let's go bro, gua akan langsung chat di war chat. Senjatanya apa nih, zembrut? bro? Shotgun berarti? Tanya lagi. Ya, bro, kita langsung ke saja bro ya. Sedikit menantang sepertinya ya bro ya. Mainnya pakai hs sih bro, keren banget nih orang riku sepukai hs ya. Ya udah lah ya kita terima aja tantangan ini Mauro ya. Udah lama banget enggak nge -challenge, challenge ya. Yang jelas ini challenge-nya beneran mauro dan cp dari mana? Dari www.odzstore.com mauro Ya. www.odzstore.com Sumpah, kagak satu hit. Kagak sakit dah. Pinjem dah bang punya lubang. Ini sering keren banget sih. Ya legend. duh hs bro enakan krm ya kalau gua rasa rasa nih enakan krm sih mau bro, uh kelas bro turu kwd anjay namanya turu kwd double HS nih eh gak bisa kita Ganda, jam shot jam shot ya. Hey, ini bocil lebih dia, hey, dia satu hit, gua kagak loh. Keren emangnya orang nih. Nah, kita ambil lagi. Wih, hey, hey. hey, dia kok ngambil punya gue? Gua udah belah es dong. <laughs> gue kalah jadi ngeri banget hayasnya nih orang nih harusnya gue pakai ampet mah bro ampet itu bikin kiki kiki jadi lebih cepat aneh sumpah kagak satu hit Tadi gue sebut kiki-kiki kalian yang bukan player PB bah, Gak paham sih soalnya gue player PB dulunya Kiki-kiki itu apa Change weaponnya lebih cepat lah Bismillahirrahmanirrahim Semoga tidak rungkat hmm, Udah gue seriusin aja deh Daripada lama-lama ya kan Kalian request Kalian request aja mah bro, mau berapa-berapa Tapi kan ini kagak live ya ini ya, kagak live cuy <tik> Asik banget tau begini bro Sumpah dah ya, bro Kakak. Udah turun-turun Udah Satu lagi Kontestan pertama Sepertinya gagal ya Sepertinya uh, dia gagal sih Kagak satu hit ah udah 360 begitu ah mantap deh maaf ya gagal, maaf maaf naik naik zembrut gantian gantian bang lu jago banget bang, Woi kenapa lu nggak pertama aja nih siapa Dewe? Udah kau dulu aja Dewe bang, lu, lu jago banget bang siapa ya yang ngomong nih? Eh hey, turun turun request senjata apa? Apa apa bang seriusan. Bahaya nih, gue kalau angkara remisi angkara remisi ya, mah Bro. Ya, ayo yuk ready, request map gak? Request map gak? Oh, tolongin ke aja Bang. Mau kill host lagi aja, kill host. Ayo, udah. Yuk, oke, okay, Ma Bro sudah kontes kedua ya? Hey, mantap! Iklan sedikit aja, Ma Bro Ya, jadi untuk kalian yang pengen top up ya, CODM atau joki CODM atau game lainnya, sekarang udah bisa otomatis, Ma bro, Ya, ke www.odzstore.com dot Yuk, let's go! Jadi, kalian tuh tidak perlu order manual di WhatsApp, chattingan-chattingan dulu ya. Ini kan kara Messi, kara Ini bahaya sekali dia mengajak aku bewan pakai KRM. Du, bahaya. Sumpah jangan pakai KRM, Pak. Rike wesnya salah. Ini orang nih. Apa sih Dia pakai perkem begitu kan ngeluarin bom? Gue mati bukan karena kayak rem dia, karena bomnya. ngeri ngeri, ngeri bomnya Ini bapak mematikan sih asli. seli. Attachmentnya, aduh, attachmentnya salah nih, gak nonton oca desert seperti ya. Uh, kita gak pakai peluru ini attachmentnya. Ya. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi bawaan sama oca. Tontonlah Ocha Deza. Cari aja Gunsmith KRM 262 di YouTube. Gunsmith KRM Ocha Deza nah, itu yang paling benar ya. Sorry banget dah. Sepertinya kagak kontestan kedua ini. Up. Bukannya apa ya? Bukannya sombong atau gimana, bro? Diri gue tuh punya uh, apa ya? mindset yang sangat positif thinking gitu. Kalau lu mau menang lawan seseorang mah bro, walaupun dia di atas lu, lebih jago dari lu, lu harus punya mindset positif supaya lu bisa mengalahkan dia walaupun dia lebih jago dari lu. Oke? Okay? Dan itu pernah terjadi ketika gue ngelawan pro player, pro player yang pada saat itu gue bukan siapa siapa ya. Dan gue bisa menangin gitu. Pernah terjadi. Oke okay. Dia belum nyentuh gue dengan shotgunnya Satupun Gue liat sih ranknya uh, dia pernah legendary ini musuh kita sekarang Dan gue sih ranknya belum legendary saat ini mah bro Dia hit mark dua kali Hitmark dua kali SGnya Salah attachment ya, yeah. itu adalah peluru KRM pertama dari dia, mah Bro. Gue di prank nih Ternyata dia pro player nih hai, di prank nih oke, okay, nice one gue jawab kontestan dua kalah apakah yang terakhir bisa memenangkan ya, bro? let's see ya yuk mas, terakhir jatah apa mas? si leper bang, oke bang, aman bang ajarin dong ya? enggak lah abangnya yang ngajarin saya brutal, Batman-nya gila brutal, siapa bang brutal? Iya kamu bang oh aku gak bisa ya. aja sih ya, bang ini Padahal menang dapat 10 KCP loh. Kalau menang dapat Iya, yeah, kalau menang dapat 10 KCP. Oke. Okay? Sponsor by odzstore.com. Pakai HP ya? Gue bingung nih dia, Ki atau Locus. yes ya. Yeah. gue serius, gue gak tau barusan nembak apa itu terlalu cepat gue. <laughs> kayak quick scope aja gitu udah feeling-feeling gue aja <laughs> <laughs> Ngakak bro, ngakak beneran bro. Tapi kita pakai sniper ya dia deh. Sumpah salah attachment Pak lu Masih bapak. Ini pakai koska ya. Koska salah attachment nih. Ketahuan nggak nonton OCZ lagi. dan sebet attachment paling bener ngotipu-tipu tuh dari OCZ deh. Ya. Tapi gue akan coba pakai sebaik mungkin ya. nih sih. Kontestannya. Kontestannya kurang ya Tapi tetap semangat lah Kalian pasti kan belajar ya wow nice bro Good job Hal terpenting dari sniper adalah open scope cepet Dan gua mati Gumpa kita main jauh-jauh aja deh Kan sniper kan ci gini kah teman-teman mana musuhnya <rium> gue tau tempatnya gue pengen lompat Santai dulu gak sih? Ngopi dulu gak sih? Santai dulu gak sih mau bro? Gue nunggu ada step Dimanakah Dimanakah Pre -com, pre -com. oh maafkan aku ma Bro sepertinya belum ada yang menang ya oke okay. sepertinya belum ada yang menang Ah, sayang sekali, sangat disayangkan, Ma Bro. Bang Bang, jangan keluar dulu. Nih walaupun Abang kalah, gue tetap kasih CP. mau nggak? mau CP? Bang, mau Bang, mau. Tiga. Eh, buat beli Battle Pass sih, tiga CP lah, lumayan kan? Yeah. Eh, lumayan. Banget Bang. Iya, yeah. iya yeah, Bang. Eh hey, siapa nih? Apa Bang? bang. Ui. bang Ocha bukan, bang? Iya bang, langsung aja, An langsung aja ke Ocha dessert. Anak tahun banget nih bang. Oh iya. Dia gemeteran, gemeteran dengar suara Ocha, dia teriak-teriak bang. Yang winner. <laughs> iya, namanya Enzo bang. Coba disapa dong bang. Halo Enzo. Lihat <tuh>, bang. Saya Enzo. Videonya, bang. Hadiah terindah dia nih bisa disapa Ocha, Bang Ocha, sapa sekali lagi dong buat Enzo Bang Ocha. Halo Enzo, dah. Enzo seneng banget ya Enzo, malu-malu Enzo. Teriak-teriak <laughs> Bang Ocha, tahu suara Bang Ocha dari tadi. Ini yang mana sih? Ini yang mana sih? Ini yang mana namanya? Oh Putra. Yang Putra Bang Ocha. Oh. <laughs> Nanti dikasih hadiah CP DM aja Instagram OchaDZ underscore ya. Oke, okay. nanti yang yang DM-nya putra apa? Ibu punya bebas, bebas, terserah, terserah. Siapa aja nanti, Pak Fahir ya? Iya, yeah, thank you semuanya. J jangan lupa, yeah, jangan lupa yang lain, jangan lupa yang lain minta CP. Kalau enggak, enggak dapet CP-nya ya. Iya, udah dapet CP, enzo yeah. <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> <Dadainzo. laughs> Yaudah, yaudah semuanya See you next